Dewi Sri dan warga desa Lembah Ajaib bersiap menyambut panen raya. Tiba-tiba, kalang orang dan pasukan hama datang melancang. Siapkan semua panen kalian yang berharga. Aku akan kembali. Marjan Tangkitkan Harapan